Kita, kita jaga oh. kita jaga Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TKA. Cuy, bagaimana kabar korang semua, Cuy? Jujur aja, Cuy, saya kangen banget sama korang semua, Cuy. Ya, karena uh, sudah satu minggu ya? Satu minggu lebih, Kak? Saya nggak upload video atau buat video cuy ya dikarenakan uh, ini PC saya juga lagi di apa namanya lagi diperbaiki kemarin cuy, ya kebetulan uh, apa namanya Windowsnya sudah bermasalah makanya diinstal ulang dan juga saya banyak kesibukan uh, yang benar-benar mustahak ya kalau di Malaysia bilangnya uh, Mustahak penting ya kalau di bahasa Indonesia kan uh, ada sesuatu yang mustahak Mustahak. Udah bener Oke langsung aja kita ke intinya cuy ya Kali ini kita akan melanjutkan lagi cuy ya Kita akan melanjutkan lagi Untuk mereaksi drama spontan yang ke 30 cuy Ini saya dapat notifikasinya kemarin cuy ya Saya dapat notifikasinya kemarin Jadi menurut saya ini nggak terlambat sih cuy ya Karena di upload sama Syami Sasli itu tanggal 23 ya Dan saya sekarang me Mereaksinya itu tanggal 24 cuy Yang mana judul uh, drama Spontan 30 ini tuh adalah Sembilu versi Kelantan Jay. Saya lihat di postingan Syamish Asli mengatakan ini Film lama ya di apa namanya Kayak diparodikan ulang gitu ya Versi Kelantan versi Kelantannya cuy ya sembilu, sembilu Ini bisa jadi Kalau dari judulnya ini cuy Kalau saya uh, menerka gitu ya Kayaknya judul-judul uh, Drama Drama kah Bukan film sih ini cuy ya Kayaknya sinetron gitu ya Kalau salah kurang bisa komentar di bawah cuy ya Film jadul sembilu itu seperti apa cuy ya Oke, tanpa banyak cakap lagi cuy cuma kita tengok videonya Oke, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung Mundur lagi cuy 3 2 1 Oke kualitas yang paling tinggi lah okay. ini, ini anak sekolah SMP SMA Kualitas gambar dari Chiamisas si ini makin meningkat ya, lensa, pakai lens, lensa, lensa gede ini ceh, no, no, STP. mm. stpm stpm stpm, Wah, stpm, stpm, stpm, m stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, stpm, Oh dah pun ke? Oh dah lah mano. Ya Oh. Lah sidik. Nama sidik. Oh namanya Lesti ya. Sidik. Hmm. Tu ada motor ayok kamu. Perbade ngan apa? Perbade ngan aku. saya <laughs> bagi. Apa? dah dino ngan. Mu preso nombor 1. Hmm. Betul ke enggak? Hmm. Ah, aku suka dah banda Aku satu, sih, sih, si si si. ya sih, sih, sih, sih, sih, sih, atau sih, sih, Apa ini? sih, orang kaya, Orang kaya ledak. Oke. Okay. Ini percintaan si miskin dan si kaya ini, J. lagi kita Oh banget bukanya ini. banget ya bukanya bisa perhatikan ini. cuy kualitasnya. Zoom out-nya itu keren banget ya. Oke, okay, ini nih. Zeti ya. Zeti. Oh, orang kayu. Oh, oh. kayu <laughs> Apa yang bisik-bisik? Zeti. -bisik di okay. mana nih? Wow. Sekolah lah. Mari sekolah. <laughs> Sewak so, tu. <laughs> Bau pukul kepak. Pukul kepak tadi. Pukul ya, ya. kepak? Oh. mana? He? Kepak kawan lah. Muka bengok logok pukul kepak kawan lah. Pukul kepak. Dedi. Pukul kepak yang lagi. Sekolah. Ah, nak masuk dah. Lagi sekolah. Muka bengok logoknya. Pukul kepak kan? Habis habis tahu. Habis tahu oh, tak betul ialah sorry deddy, Dedi. Takut oh, ulang mula-mula. ya. Ulang ya. Mula-mula. Oh, asyik di sini sebagai abang dia aja ya. Oh, hmm. Daddy. <laughs> Daddy, <laughs> dah. Aku pak. apa? Pak. Kau. Jadi Aduh. aduh.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 Jangan-jangan, dia kata abang, kata jaga. Itu depan, Kita kita Kita kita habis awak? Nah, ada Gila banget sih ya, Gue gak nyangka aja ini kok bisa nyambung gitu ya, Padahal ini spontan loh. Cuy, <gulit> komunikasinya ya walaupun agak berantakan, tapi nyambung gitu ya. Panik lah, Gitu, jangan bosan. bosan, diplace lah. Apa dia suka? Gabo please lah. Oh, please lah. Gable, please lah. <laughs> <laughs> <laughs> aku sanggup nak ngaji juga. Ngaji. Ha. Uh, huh. Bag apa? Ha, uh, goodbye. Goodbye. Ha, <laughs> goodbye. Move <laughs> boss <Bulbas, I'm peli. laughs> Masuk. <laughs> Menjam, masuk. Uh, masuk. Ha. Uh. Jangan lenok. Jangan lenok lah. Ha. Uh. <laughs> Malu kau kat aku. Masuk kau kat aku. Memalu. anak-anak. Ha, dah. Ngaji mu. Anu, lah, adik-adikmu itu, aku Apa kita Gue baru berasa itu ada Anu di samping Anu, lah, adik-adikmu, <laughs> dia, dia bedul ngapain di situ? astaga, <susuk> gila aja. Oh, sakit banget perut gue, asyik. Dia, ceritanya ini sih ya pacaran di sawah enaknya suasana kampung sih. Jadi ada tuh yang Fendi saat adanya. Fendi. Saya nih harus tuh. Ya, ya. Tak ya. Apalah kita scan-scanlah ya dulu. Oh kita scan-scan. Ni produk you, Oh si produk yeah. oh, Fendi, fit, oh. Fat filiu, ya. Fat uh. uh. namuk, oh. Ha Fendi flea apa? Fat Pet flea ya, pet flea. Untuk kalau ada gugup Fendi. Eh. Sebab dia ada syampu, oh. dia ada hair tonic, oh. dia ada serum. Mm. Thank, you, thank you Fendi. Fendi, Fendi beli guna duit siapa ni? Terima kasih. ada duit pula. Hmm juig, ini ya? kenapa ini? <laughs> ini ceritanya, ini ceritanya kalau di sinetron atau di film itu mendegangkan juig ya, tapi di sini ekspresinya reaksinya itu apa bertolak belakang gitu ya kita ulang mm -hmm. <laughs> lagi, lagi, <jemu. laughs> lagi, lagi. Oh abangnya datang ya ush Oh, gitu, buka, ah, kayaknya, gitu. Gitu. Oh, habis bisa lah, kita habis kali ini Asif di sini, handsome banget. C ya, mudah-mudahan asif tengok ini. C ya di sini, dia nampak banget handsome. C ya, mungkin karena uh, badannya udah mulai berisi ya. Ensem banget sih, kurang bisa lihat. mau tahu? tuh. sekali <laughs> Malah berbohong. <laughs> aku pala benga pala benga pala benga apa sih pala benga sahrul namanya cuy sahrul sahrul kan ya Jo banget terengganu. Ini? Oh, saya ada pilihan. Kita ada pilihan. Ini gana. Saya pun puanglah. Saya tak gana. Tidak ada. Kamu beri saya dengan anak saya. Hei? Tengok anak saya, kamu lari. Aku perlu pesan anak saya. Dia tengok, kamu lari. Jangan lupa. Jangan Balik. Balik. Balik. Balik, Mak. Balik, Mak. Kamu. Apa ni? Kamu. Dulu, Mak. Dulu. Bersang. Oke, okay. jadi endingnya ini pahit cuy ya Bukan happy ending ini Bukan ya <laughs> <laughs> Terus <Tersangat laughs> ngikut dengan lutut cuy Oke, okay. oke okay, cuy, dah satu minggu ya, saya baru ngakak uh, sama-sama kurang lagi cuy ya. Jadi saya benar-benar apa ya sakit perut ya. Apalagi di sini benar-benar ya di, di drama spontan 30 ini kayaknya memang benar-benar komedinya itu uh, dapat gitu ya, dramanya juga dapat gitu ya, spontannya juga dapat banget. Jadi menurut saya persi yang ke drama spontan 30 ini menurut saya. Top banget ya, top ya. Buat, buat saya kuat terkocok banget ya. Walaupun di sini nggak ada yo ya. Yang saya suka dari Shamis Asli adalah dia menggunakan pelakon-pelakon uh, dari Kelantan pastinya cuy, tapi yang ada di kampungnya cuy, di kampung Shamis Asli pastinya cuy ya. Dan mereka ini. Uh, yang baru tadi itu cuy, <laughs> yang baru tadi itu cuy, walaupun dialognya masih kurang, ekspresinya masih kurang dapat, tapi menurut saya itu lucu, lucu banget, ekspresinya yang <laughs> siapa namanya tadi Syarul Syarul ya, Syarul Khan ya, di sini uh, tadi siapa namanya, bedul tadi itu Fendi cuy, dengan Seti, Fendi dengan Seti, jujur aja cuy ya di versi 30 ini uh, lucunya dapat. Menurut saya lucunya dapat Dan saya apa namanya benar-benar terhibur Terhibur banget pastinya cuy Oke okay. Dan terima kasih ya buat korang yang selalu stay di channel TK Dan selalu menunggu-nunggu Andy Pastinya cuy Apalagi yang kangen dengan Andy cuy Buat korang yang kangen dengan Andy Bisa komentar di bawah Saya mau tahu cuy ya eh, Andy mau tahu Siapa-siapa saja subscriber Andy Yang benar-benar kangen dengan Andy cuy dalam 2 hari tiga hari gak buat video pasti dicari gitu ya Dan mungkin itu aja cuy ya Setelah ini saya akan membuat video lagi uh, Ngakak pasti Kita akan memulainya dengan ngakak lagi cuy Untuk musik ya mohon maaf banget cuy ya Untuk persembahan apa IGL kemarin saya gak Buat reaksinya karena saya sudah tengok cuy Kalau saya sudah tengok video itu Berarti saya gak bisa mereaksinya lagi cuy Kesannya gak, gak real gitu ya Oke, okay, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri dulu Kita akan bertemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next, dan thank you next Bye